halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pertama di channel aku di sini channel menjelaskan tentang perjalanan pribadi untuk mulai mencoba berwirausaha sendiri di bidang dekorasi foto video kedai membuat table saw. Nah ini table saw buat pembuatan kayu-kayu nanti yang akan dibikin dekorasi kursi dan lain-lain. Jadi ini handmade semuanya sendiri. Dan untuk e, memberikan manfaat di channel ini saya akan beri out untuk di mana caranya agar listrik kuat dalam menggunakan alat-alat berat seperti bor gurinda table uh, circular saw jadi saya menggunakan listrik 900 watt sedangkan uh, mesin ini juga 900 watt dan belum penggunaan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya jadi otomatis kalau misalkan kita hidupin ini mesin pasti anjlok uh, atau jeglek. nah di sini saya coba akalin menggunakan teknik uh, apa namanya ground ground langsung ke tanah oke simak terus jadi oke caranya gini guys jadi besi besi ini kira-kira panjang 3 meteran saya tanam di area tanah basah nah ini yang sudah saya tanam dan saya menggunakan kawat Nah, di dia menyebutnya kawat sampaian terhubung ke terhubung ke mesin ini terhubung ke sini. Jadi otomatis tidak akan anjlok. Jadi saya dari PLN ngambil apinya saja. jadi saya dari listrik rumah mengambil pengapiannya saja apinya saja sedangkan groundnya saya langsung tancap ke mas ke bumi masaknya. jadi kekuatannya akan terus kekuatannya jadi nambah kekuatan listriknya nggak bakalan anjrok. Oke sedikit tips dari saya tadi sekarang kita akan